Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada sebuah kabar terbaru dari Dede Lesti Kejora di laman akun Instagram pribadinya. Dua jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto terbaru bersama BBL Wow, Dede Lesti lagi gendong BBL L, para masya Allah, luar biasa mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan orang tuanya, amin ya robbal alamin dan tentu persahabat. Di postingan ini juga tidak lagi mempromosikan booster pump persahabat ya. mudah-mudahan saja tentunya BBL tumbuh dewasa dengan sehat dan kuat. Dan di postingan ini juga bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat. TV Tri juga ikut berkomentar di postingan ini. Masya Allah, sehat-sehat Bunda Lesti dan Anak Soleh. Amin. Masya Allah, banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Virus Leslar Bu, Fir juga ikut berkomentar. Masya Allah, anak pembawa berkah seperti Papa Bundanya Sehat-sehat ya. Nah, Amin, ya Rabbal 'Alamin, luar biasa. Doa, support, dan dukungan selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga ada hubungan spesial dari Om Izhar. Bila mana kunci Instagram Om Izhar pun, satu jam yang lalu ini menggugah sebuah postingan foto abang L dan foto kakak Bilar sedang tentunya bersahabat. Ya, kayaknya menangis nangis ya. <laughs> ini waktu kecilnya, papa Bilar, wow mirip banget ya dua-duanya. Masya Allah, dan kita lihat ke slide berikutnya tuh, Bilar Junior. ...dan Muhammad Rizky Bilar. Luar biasa banget ya. Dan di pengasingan ini pun, Om Izhar menuliskan sebuah kalimat, Fix berapa persen nih tingkat kemiripannya. Katanya tuh sahabat ya, ditanya oleh Om Izhar. Berapa persen sih tingkat kemiripan dari kakak Bilar dan Bilang Junior. Wow, dan di sini tentunya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun sahabat Leslar Taiwan. 95% karena yang lima 5% dedek dagunya Katanya tuh aduh manca banget ya <laughs> Ada juga komentar lain diberikan dari akun Taira Pratama mengatakan Alhamdulillah banyak persen pak Tapi kalau hidung alhamdulillah menang Abah El pak Katanya tuh cute banget ya Tanggapan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu banyak dukungan doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti, Rizky Bilar, dan BBL, ke kabar berikutnya juga perhatikan ada ugan terbaru dari Rita, raja Kukuk persahabat Ya, barusnya menggugat sebuah postingan Kakak Bilar dan BBL ini momen ketika pemotretan atau photoshoot. Di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Fatherhood." Di momen a child is born, persahabat yang Fatir is also born, jadi mirip siapa Bibi Leslar, mirip Papa Rizky Bilar atau Bunda Lesley Kejora, ini cute banget ya <laughs> BBL sangat anteng dan gak rewel, luar biasa, BBL selalu menjadi kebahagiaan kita semua, Masya Allah, ekspresinya tentunya gemes banget persahabat ya Kakak Bilal sampai tersenyum saat melihat gaya foto dari Abang El ini Luar biasa, Masya Allah, kebanggaan dan kebahagiaan kita semua Dan berikutnya juga ada unggahan spesial dari 3D Entertainment Di laman akun Instagram 3D Entertainment Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan Foto Lesti Lovers bersama Didi Lesti Bersahabat ya, wow, kekompakan dari fans sejati nih Ada sebuah kalimat khasin juga yang dituliskan di postingan ini Secara spesial, Lesti Lovers dapat kesempatan nonton lebih dulu musik video lentera dalam mini gathering. Terima kasih, Lesti Lovers, atas kesetiaan kalian yang sudah mendukung. Leslie Kejora sejak masih di panggung Dangdut Akademi Wow, ternyata Leslie Lovers Ini tentunya mendapatkan kesempatan yang tentunya lebih dulu menonton musik video Lentera Ini luar biasa banget ya, Masya Allah kebanggaan Mudah-mudahan tetap selalu kompak dan tetap selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga para sahabat diperhatikan ya perhatikan Disini sebuah postingan gemes banget ya Versi meleknya Abang L ini luar biasa Masya Allah Tentunya gemas dan ganteng banget Pokoknya tak bisa berkata-kata lagi Tentunya luar biasa Wow <kiranya> Ke kabar berikutnya ada enggak spesial Tentunya mengingatkan bahwa jangan sampai lupa Malam ini bakal hadir acara konser Wonderful Journey 27 di Indosiar ada idola kesayangan kita Lesti Rizky Bilar yang akan mengisi acara tersebut di Indosiar malam hari ini Karena tentunya info resmi juga diinfokan oleh Bang Ariel Yang tentunya hari ini atau sore ini sudah ada di studio Indosiar Ketika live Instagram tadi kita mendapatkan kabar bahwa Bang Ariel sudah di Indosiar ya, wow. Mudah-mudahan acaranya lancar dan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Dan berikutnya juga perhatikan nih Ada unggahan special dari Kak Mailan ya Wow persiapan